Eh mau gimana lagi orang gede kebelet? Ini anak lama mau bener? gue pergi dulu ya. kemana? kencing oh, gue bilangin ya kalau di sini tuh nggak boleh kencing sembarangan. emang kenapa? ntar kalau ada apa-apa, gue nggak mau tanggung jawab pokoknya. yang tanggung jawab gua? ntar kalau burung lo hilang, <laughs> cari burung lain lah.